Oke Lor, pantauan hari ini jam berapa ini Mohon maaf, jam 17.39. Uh, kondisi jalan Pantura menuju dari Cikarang menuju Karawang itu terpantau macet total karena kondisi air di jalan ini masih cukup tinggi. Kita bisa lihat truk-truk pada mogok. Kita lawan arah. Kita pengen tahu jalannya. Kita tempatnya di posisi Rengas Bandung, Rengas Bandung, di Bekasi. Nah ini informasi yang sudah ada itu kondisi jalannya parah, tidak bisa lewat dan kondisi banyak motor-motor yang mogok. Mohon doanya teman-teman semoga banjir ke surut dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. mana mau ke tono, ya, nah. Hah? mau lewat, yakin? Ya, Saya lewat. di lihat ya Pak. Kita lihat ya Pak. Kita kondisi mobil dan truk-truk masih terpantau Kita ya jalur bekasi menuju ya ya tepatnya di daerah. Tengah Bandung ataupun Maraleng Jadi untuk Yang akan melakukan Perjalanan ke Karawan sebaiknya Ditunda dulu daripada kena macet tidak bisa bergerak sama sekali Mau maju kena, mundur kena Kondisinya kampung-kampung Juga Parah, rumah Bisa dilihat kawan, ini yang di pinggir jalannya belum kita lihat kondisi yang di anak itu. Ini rupa-rupa yang di pinggir jalan sudah parah kondisinya. Informasi yang diterima ini adalah luapan dari air sungai Citaru yang sudah tidak bisa menampung kondisi sudah tidak bisa menambung. Nah kita bisa lihat kawan ini sudah seperti lautan kawan Ya diakus. Rasanya sudah ingin menangis kawan. Bagaimana kondisi warga-warga yang di sana? Apakah bisa terselamatkan? Kondisinya seperti ini. Yang biasanya normal. Ini ini kondisinya udah. Kayak laut. Berarti sana, berduka. Kita lihat efeklasinya Kebetulan ada kereta lewat Kita mau ngapain ya? Ada seorang pembanjir juga ya? Kepatim hmm. penolong, tim SAR. Kita lihat sedang dievakuasi oleh tim SAR. Emergensi kereta sudah datang men. Halo kita seperti itu, Men. Eh. Uh... Nah, Takut kan melihat-lihat tuh nih. Takutnya ser Embar, <tabuk> sih. Lautan, jadi lautan sawah gua, Bis. <tabuk> <tabuk> Ini Milo, bos Jalan Rengas Bandung Dalai lautan Kalau besok sampai mau berangkat Kira-kira mau bisa jalan gak? Ini aja macet total ini gak bisa jalan Tanya dari semalam ini sini airnya masih tinggi guys pelan-pelan guys ini kondisi sih. di jalan Rengas Bandung kondisinya airnya masih jelas dan ada juga warga Lamjua yang juga yang mencarikan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 Wih, luar dua. Tinggal ngobrol, sebelnya hanyut kawan. Nah, gue terakhir no, gue terakhir tuh semalam di situ tuh belum banjir tuh. Nah kan udah naik no, hmm. soalnya tuh. Nah terakhir di situ saya malam. Kalau sekarang udah nyampe sini berarti kondisinya makin parah. Terpantau dari pintu masuk perumahan BWI Tengah Bandung ya? ya. Tengah Bandung akses jalannya sudah seluruh orang dewasa. Dan untuk akses ke Karawangnya ini tetap tidak bisa jalan. Jadi mohon para tidur dan atasan itu mohon untuk